apa itu belum tahu tadi sehat pernah. Sudah pernah. Cuman Teman Teman Nanti teman. gitu. mau Nggak lagi lagi saudara kita, satu sudah tidak apa-apa Ya bisa nama sini ini. So you know. Ini kegelombang Ya katulin ya.